serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky Pilar. Tentunya, baiklah para sahabat, untuk menemani santai malam kalian saat ini, bermimpin akan menyuguhkan kabar bahagia dari Leslar di kabar pertama Persebaya, tentunya. Ada kabar yang sangat luar biasa membanggakan sekali untuk kita semuanya persahabat ya. Ada sebuah unggahan video Lesti Kejora persahabat ya itu memberi bantuan 500 juta untuk korban gempa Cianjur Hingga isu bangkrut tertepiskan Ini luar biasa masyarakat persahabat ya Terima kasih kepada bapak ini yang sudah menepis tudingan-tudingan miring Berita-berita yang tidak benar Mengenai bangkrutnya Lesti Kejora ya. Terbukti Bunda Lesti Kejora Diam-diam memberikan bantuan 500 juta Untuk korban gempa di Cianjur Posingan ini pun diunggah kembali Oleh akun Fatihnya Lesler Kalimat caption pun dituliskan Mereka sedekah nggak pernah dikontenin kok Jangan samakan dengan yang lain Masya Allah idolaku Luar biasa untuk orang-orang yang memfitnah, harus kalian lihat ini. Bunda Lesti Kejora tidak berkuar-kuar untuk memberikan bantuan. Tiba-tiba orang lain yang menyampaikan bahwa Lesti Bilar itu memberikan bantuan senilai 500 juta rupiah untuk korban gempa yang berada di Cianjur. Komentar pun tentunya bersahabatnya banyak sekali diberikan. Salah satunya dari akung Ria, Skor Heriana 00 mengatakan, Terima kasih Bapak menepis semua tudingan miring orang yang gak suka Leslar. Orang baik yang gak pernah koar-koar. Apalagi masalah sedekah. Mereka orang baik, sehat-sehat selalu untuk keluarga Leslar. Amin. Kemudian persabab disimak juga. Di sini ada informasi juga untuk warga Kono H mengenai Bunda Lesti yang membuka donasi. Di kita bisa, Alhamdulillah sudah terkumpul 298 juta rupiah, Masya Allah. Ta'barokahulah orang-orang baik. Semoga amal baiknya menjadi ladang pahala di akhirat. nabi ya Robbal Al Alamin. Masya Allah kita bangga kita selalu tentunya kagum dengan kekompakan Les ketompakan love love force. kemudian juga persahabat diri Sima ini ada cirukan vitamin yang sangat benar-benar membahagiakan momen saat Lesti kejora persahabat dan Rizky Bilar bersilaturahmi ke tempatnya Atta Aurel ini saat tentunya Bunda Lesti menang arisan persahabat ya. aksi lucu baby L membuat kita semuanya ketawa bahagia BBL emang orangnya gemesin banget, Persahabat ya. Sampai Amina aja tuh, Persahabat ya. Aduh, tetap aku terlihat Abang El Masya Allah. Mudah-mudahan ya, sehat selalu. untuk doa kesayangan, tahan tihan ya, doa terbaik selalu kita berikan. Kita simak juga kalimat yang yang dituliskan oleh Uncle Lefty Fatih Abang masuk ke gemesan anaknya, apalagi kalau lihat sejenis bulu-bulu kayak rambut Amina. Itu tandanya dia mau ngajak kenalan, BTW ngapa itu dimakan sinek, Masya Allah aktif banget nih bocah katanya tuh ya. <gifat> ini luar biasa banget bersahabat ya Abang L, ini selalu membuat kita bahagia dan semangat, Masya Allah mudah-mudahan ya Abang Fatih menjadi anak yang saleh, menjadi kebanggaan kedua orang tua dan banyak orang. Kita lihat juga bersama di kalimat komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan salah satunya dari akun Instagram Ana Winarto. Ya Allah, Abang disayang, nah bukan dicolek. Tangan yang satu ditahan, yang satu maju, ya ampun na gemes sekali anak ini Allah. Luar biasa. Ada-ada aja kelakuan yang selalu bikin kita bahagia dari Abang Fatih loli aja sampai ketawangan ke ya melihat aksi BBL dan Amina. kemudian juga persahabat kita sih mencidukan vitamin dari Kasania satu jam yang lalu persahabat ya memposting video suasana malam hari ini di kota Bali Masya Allah bismillah apapun yang dilakukan selalu lancar selalu dimudahkan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 Ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silakan berkomentar. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.